Hati-hati pergerakan emas selanjutnya. Secara umum, bias harian pergerakan emas US terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi di sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1795.30 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1785.80. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Desember 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.